Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika anak cucu Adam sudah wafat masuk di kubur Hanya tiga lagi yang bisa meneruskan amal-amal kita Satu diantaranya adalah sedekah Nah sebaik-baik sedekah itu adalah satu diantaranya Quran Nah bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat Setiap beliau ketemu pasti saling memberi hadiah nah sebaik-baik hadiah itu satu diantaranya berilah Al-Quran Al-Quran ini sangat cantik dan ternyata Al-Quran ini disebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke pelosok-pelosok tentu terbatas jumlahnya karenanya kita harus mendukungnya membantunya bagaimana caranya dengan menyumbang kepada badan wakaf Al-Quran Al-Quran ini sumber pengetahuan Al-Quran ini sumber segala pengetahuan bagi umat Islam karenanya seluruh muslim harus memilikinya tapi mustahil bisa dimiliki bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu dan, da, dan jauh dari jangkauan maka ada sebuah komunitas teman-teman kita yang mewakafkan dirinya untuk mengurus wakaf Qur'an nah inilah modelnya seperti ini cantik betul Qur'annya maka mari mensupport membantu teman-teman kita yang ada di wakaf Qur'an ini dengan cara berdonasi, bagaimana cara berdonasinya? Silahkan simak dan kirim di nomor bawah ini. Bersama saya, Das Atletik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.